Lah, abang orang makcik ni lebih dekat pada abang Lebih pada orang-orang yang dekat pada abang Haa Masya Allah ha, hmm. Jadi, Saya ini tempat dia jambut-jambut Dia pernah jumpa Pak kcik kerja nelayan tangkap ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Walaupun uh, COVID ini sudah ini, dikategorikan uh, sudah menghilang sedikit demi sedikit, tapi kesehatan selalu dijaga lah cuy ya. Karena menurut saya kesehatan itu mahal sangat harganya cuy. Oke okay, sudah satu minggu ya kita nggak buat video cuy selama bulan suci Ramadhan. Saya buatnya sikit je dan uh, di hari raya pun saya tak buat video sama sekali, cuy. Dikarenakan ya, kurang tahu sendiri, saya sudah publikasikan di YouTube juga bahwa channel saya ini sudah dua teguran, cuy. Ya, dua teguran hak cipta, ya. Waktu saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat, ya. Itu yang jadi permasalahan banget buat saya, cuy. Ya, kalau saya mereaksi ustadz Syamsul debat di channel yang lain, pasti saya akan dikenakan hak cipta, gitu ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi part selanjutnya, yang mana kita mereaksi uh, langsung ya dari channel uh, ustadz. Ebit Liuji ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak banget yang request video ini, cuy. Uh, karena mungkin ini cuy ya, video yang saya lihat kemarin itu tiba-tiba view-nya banyak gitu ya. View-nya ada 200, ada 200k ya. Kalau nggak salah cuy, ada 200k lebih. Saya, saya pun tak berharap uh, view-nya bakal uh, sebanyak itu cuy. Dan salah satu hal yang menarik adalah banyak teman-teman yang dari Indonesia yang berkomentar gitu ya. Jadi, video saya ini lumayan banyak ditonton di Indonesia gitu ya banyak banget sampai ada satu orang yang menghubungi saya cuy menghubungi saya ya lewat uh, telepon dia dia pikir uh, dia pikir saya itu berteman dekat dengan Ustadz Ebit Leu makanya dia menelpon uh, meminta apa namanya meminta Terima kasih gitu ya, terima kasih kepada Ustadz Abid melalui saya cuy. Dan saya mengatakan astaga, saya saya cuma youtuber biasa aja yang mereaksi Ustadz ini cuy. Saya nggak dekat dengan Ustadz, jadi kalau ingin e, berterima kasih langsung bisa kunjungi channel YouTube-nya. Makanya saya e, berikan channel YouTube Ustadz ini cuy. Oke, di sini banyak banget teman-teman yang mengirimkan saya video ini cuy, yang mana judulnya itu adalah pang satu. Saya nggak tahu maksudnya ini pang satu. Kayaknya ustadz di sini uh, memberi bantuan atau mendekatkan diri kepada orang apa anak-anak uh, komunitas pang gitu ya. Oke, okay, mungkin saya sudah banyak cakap cuy ya. Mungkin saya sudah banyak cakap. Langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya sudah saya siapkan cuy ya. Di sini saya mengambil dua video langsung cuy. Ada part apa namanya, pang 1 dengan pan 2 gitu ya Ini teman-teman eh, kirim eh, random gitu ya Ada yang kirimkan yang part 1, ada yang kirimkan yang part keduanya cuy Tapi saya mulai dari pang yang pertama ini cuy ya Pang 1 dengan pang yang kedua gitu ya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 oh. Sampai kapan. Bertato semua, cuy. Oh, ini Lokasinya di Indonesia, masih di Indonesia kah? Atau Anapang yang ada di Malaysia Tapi lagu yang dibawakan kayak lagu-lagu Jalanan Indonesia ya? Oh, ya Di Indonesia itu ada jualan Batagor Gelap malam lambat Pak, eh. Oh, di bawah kolong maya, jembatan, Cui. Sihat. Ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. Sini. Jom. Udah gelap dah. Salah sehat, nih Main peluk sikit, ah. Ustaz. Tak nampak, Nen. Nah. Sihat selalu, ya? Hah? saya selalu, panjang umurnya muda rejeki. Amin. Jom, jom. Amin, amin. Sini, Bang. Main gelap. Main duduk sini, ya, Abang. Duduk sini, Abang. Beri, beri, beri, ini. Juduk, duduk terus. Kakak dah dah. Oh, ini nah, nah. waktu masih saat bulan puah, bulan puasa nah, ya? Adik, nah. Adik, nah. Bang, ya. nah. Bang, okay. Ya, nah. dicium. Asli dicium, bukan Ya. Alhamdulillah. Jangan buka. Eh, Negeri. Macam. Okey. Yeah, nai okey. Oh, okey. Oh, okey. Jadi apa nak? Dah dapat semua dah? Jom. Oh. Orang baik-baik. Ada lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai lagi. Nai Oh, buka bersama jom. ya. Oke, okay, berkat kan. Ini semua memang orang sini. Iya. Yeah. Yeah. Uh, ada yang bukan perantauan. Si tu tinggal di mana? Ini ke. semua tidur sini. Ada yang ada, ada yang. Siapa tidur di, di, di, di, di, di sini? Apa apa ya, ya. Oh, saya angkat tangan. Saya, saya. Oh, yang mau tidur di sini. Ada yang juga. makan juga. Makan. Ya. makan, makan. Bismillah. Makan, makannya apa ya. Nah, makan Makan, makan. Sambal semua, Iya, iya. Saya aja mau Ustaz. Makan, makan. Bismillah. Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf Jom, jom Saya berkat sikit boleh, boleh? Boleh eh, ambil berkat yeah. bapak? Anak-anak, esok doa saya eh Ya, Orang macam abang ni, orang-orang baik, ikhlas Amil berkat abang, pedas ke? makan pedas ke tak? Ya, kalau berkat No... kenangan aduh dosa, gua. Aduh... Gimana ya, saya... Gue gak bisa ini mengatakan saya Saya udah cakap ber berkali-kali ya Saya sudah mengatakan berkali-kali Saya itu sensitif banget dengan hal-hal seperti ini Tiba-tiba aja sedih gitu ya Tapi ada juga yang berkomentar Kau kayak berlebihan gitu Lebay banget kok gampang banget Ini gak sedih gimana Tapi saya, saya gak tau kenapa ya Karena ini agak apa ya sulit saya jelaskan Cuy, karena bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi tuh apa ya, langkah banget ya, uh, apa ya bahasa ininya Cuy enggak tahu saya menjelaskan bahasa Melayunya seperti apa Cuy saya tuh tak, tak biasa melihat seseorang ya, lelaki ya, seorang ustad menyuapi orang, ah oh, ia ya, kayak apa ya kayak kita serasa masih budak je yang masih disayangi oleh, oleh orang oleh orang tua gitu ya disuapin gitu ya dan itu yang paling sering kita itu adalah seorang ibu gitu ya itu yang ah kita lewat semua gelak of ada gelak lah makam makam istilah makam jalan jalan pasti ada yang gelak kena itu enggak terbiasa gitu Ada kerja. Amin. Mengamin, semua mengamin. Nanti kita buat beli baju baju apa? Baju uh. raya. Ha. Uh. Uh. Dari raya. Uh. Ya, Adik Comel. Berapa bulan sudah di sini? Dua Tahun bulan tahunan. Dua tahun. Saya juga lama. 2 tahun. 2 tahun. Berapa lama? Dah tahunan. Oh, masya-Allah. Sebenarnya ni gini, sat. Tambah Pak nasi eh. Ya? Main-main nasi belakang, belakang, belakang, ambil belakang. Tambah-tambah sikit sangat nasi kan? Kalau fans ini uh, jiwanya masih mau jalan gitu. lah Tidak Ada yang dari Jawa misalkan mau oh, Jakarta singgah di dulu, ada yang dari Sumatera singgah sini, singgah. singgah. Jadi transit, transit. Jadi kalau bicara lama, semuanya lama. Semua lama. Kadang-kadang uh, uh, uh, ada yang daripada tempat lain. Ya. Oh berarti Bukan bukan di daerah sini saja ya Ini kayak kebanyakan perantau juga gitu ya Maksudnya perantau dari daerah Instagram Oh Bila? Baru lagi? Uh, sebelum ke Jakarta ya. Sebelum ke Jakarta Masih di Indonesia? Oh ya, Nampak juga Nampak, nampak juga, ah. Kita ah. Kegiatan, Oh iya Jadi dari uang terasa Oh, baik maaf. Ni apa pulalah oh, Wah, asli sini ya. Bukan semata-mata Anak pang terlambat, biasa terlambat. ini, Ji. Malu. Alhamdulillah. Faham ke saya cakap? Maaf eh, tak faham eh? Sikit-sikit. Faham. faham. Lukis sendiri tatu tu eh? Ke pergi kedai? Kawan. Kau oh, dia tengah buat tatu. Oh, ini yang buat tu. Siapa yang tim dia tu? Dari kecil. Dari kecil. Dari di kecil di jalanan. Di sini aja. Di sini aja. Oh, kasihan. Oh, Oke, okay. uh. ustadz. Enggak, ini ya? Enggak merasa gimana gitu ya? Pasti aroma di sini tuh agak beda gitu ya Satu Dan Semua di sekelilingnya itu Bertato gitu ya Dan Apalagi ya Di sekelilingnya juga itu Anapang itu buka baju gitu ya Buka Buka Asli sih Asli kayak Apa ya kayak uh, Ingin rasanya seperti ustadz gitu ya Berbaru dengan orang-orang yang Aduh Alhamdulillah syukur kepada Allah Yang sayang kita semua Allah sayang abang-abang, adik-adik semua hmm. Allah beri kita La ilaha oh, Adanya yeah. la ilaha illallah Semua abang-abang ni semua mulia di sisi Allah Allah beri iman ni tak pernah salah Dia yang pilih Allah tu maha melihat, dia menyaksikan kita sekarang Maha mendengar Mendengar setiap ucapan kita dan dia sayang semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ini semua depan saya. Dan Allah sayang kita. Sebab so, itu selalu terima kasih kepada Allah. Di mana pun kita berada, kita merasakan Allah melihat kita. Dan dia sayang kita. Kalau kita rasa sedih, kadang-kadang orang orang benci, orang marah, yeah. kena hina. Kadang-kadang dia lain macam yeah. sampah macam lagu tadi. Kan? Layan yeah. macam sampah. Yeah. satu dunia hina kita pandang rendah pada kita tapi Allah tak begitu Allah yang jadikan kita dan dia sayang kita satu dunia boleh kata kita tak baik, jahat cakap bukan-bukan tapi Allah sayang adik-adik semua apa tanda dia sayang dia beri adik-adik semua adalah ilaha bila kita disanjung orang sayang orang puji kita jauh dari Allah kan jadi bila diuji begini tu tanda Allah sayang kita kedua belajar jaga solat awal waktu kalau kita jaga solat Nanti Allah jaga kita dunia dan akhirat Walau bawa jambatan ni mana saja, solat Dunia akhirat ni siapa yang punya? Allah yang punya Semuanya milik Allah Allah bagi pinjam Saya tak tahu nasib saya lagi Nampak je pakai-pakai janggut begini kan Saya pun tak tahu nasib saya Masa kita ingat Allah Allah ingat kita Masa kita lupakan Allah Allah yang tetap ingat pada kita dan Satu orang buat salah Buat silap, buat dosa Allah kata wahai hamba aku, mari datang dekat pada Aku Aku ampunkan kamu Kita manusia tak seluruh hidup buat baik sekali buat salah orang terus halau kita terus orang benci kita Allah tak seluruh hidup buat salah seluruh hidup buat jahat seluruh hidup buat tak baik tapi kalau kita kata ya Allah aku minta ampun bertaubat Allah maafkan kita Cuba kata ya Allah aku minta ampun Aku bertaubat pada Engkau kita bertaubat saja minta ampun, Allah maafkan kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan ketiga, kita kena selalu mendoakan hidayah untuk manusia. Ya Allah, hidayah seluruh umat, seluruh alam. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita tak boleh benci dia, kita kena sayang, kena doakan dia. Ya Allah. Betul betul betul itu. Kita tak betul. tahu. Mereka tak faham, beri mereka hidayah. Insya-Allah eh, nanti kita nak Kau pergi beli beli baju raya kan? Dua orang cakap, bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, Ya Allah Ampun kedua mak ayah kami, Ya Allah Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi. Menyaingi kami semenjak kami kecil Ya Allah, ambulan dosa semua orang Islam dalam dunia, Ya Allah Pandang kami dengan rahmat kasih sayang, Ya Allah Sayanglah pada kami, Ya Allah Sayanglah pada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak di sini, Ya Allah semua orang baik-baik, Allah pilihlah mereka Untuk buat kebaikan, dapat istiqamah Terus kebaikan, dapat jaga salat Melihara mereka, ya Allah Jaga ya, mereka daripada perkara-perkara yang tak baik Daripada musibah, daripada bahaya Jagakan keluarga mereka, sayangi keluarga mereka, ya Allah Pananglah kami, Allah sayanglah kepada kami Masya Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang, jumpa lagi ya InsyaAllah Terima kasih Abang, jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Ya. Ya, siap selalu. Ya, Bang. Insyaallah. Uh. Ya, Bang. nih. Insyaallah. Ini nih. Bisa. Bisa jadi, ya. selalu, selalu, san. Ya, Abang danlah huh? buat solat dah memang dah sampai dah dia ya, ni. Kita solat. Kita solat sorang-sorang lagi. Jom. masya Allah. Ini, ya. hotel. Beli baju pastu pergi hotel wei. Baju ni dah banyak baju baju raya lah, baju-baju solat raya. Ni beli gamis. jadi Syafi. jadi ustazah. Mm -hmm. Ibu ya, siap. Anak Ustaz. sambil-sambil eh? kita pergi beli apa? Sambil-sambil jalan mau nanti Jom. Sini boleh. Ustaz pun naik angkut cie ya angkut dia Hmm, salat. hmm. Aduh, saya kok merasa malu aja gitu ya. Gue malu aja, cuy. jujur aja ya saya. Salat lima waktunya tuh masih Aduh, tau <laughs> ngomong apa sih? Saya kayak malu aja gitu ya. Okey, kita lanjut aja yang part kedua cuy Okey, 3, 2, 1 3, 2, sama Allah Ya Allah Ayolah, produk kita, Mak Allah terima ya, Mak Untuk ya Nanti jumpa InsyaAllah, boleh balik rumah nanti ya doa sama Ayolah Aku nggak bisa lihat gini, cuy. Kali hmm. okay, ini sebelumnya ya. betul-betul ya jangan anggap kami sampah jangan ya. ya saya naik sini boleh, boleh. Ya, di mana? Sini, sini naik angkut di reka, naik, di reka, naik ya. angkut nah, gitu nah, ya sini, yang mana pernah tiga hari? yang baru keluar oh ya, ya, bai. Dari, bai. Udah keluar tiga hari? sudah pernah itu bareng sama Bang Buking Pak oh. Teguh ya Bang siap. Teguh keluar siap? siap Oh, Hantu suaminya sudah yeah. tiga hari. Ini event apa ni? Sendiri. Mobil, uh, mobil ni. ada bosnya. Ada bos. No, oh, kerja bawa-bawa mobil. Ya, yeah, yeah. yeah, mobil angkut, mobil penumpang ini je ya. Oh. depan tu? Ada baju perempuan juga tu. Depan-depan tu ada yang besar kah? Ya? ini beli ada 15 orang perempuan dari tutup mau tutup hal yang sangat langkah cuy ya karena dari Malaysia datang membantu Anak jalannya yang ada di Indonesia itu langka banget, cuy! Langka, Aduh, saya gak tahu mau bilang langka berapa kali lagi, cuy! Ya, langka hmm. banget. Hah, ini sama sekarang, hmm. Hmm. tinggal gini doang sih. Nah, Hah? yang lagi ngetrend model sekarang, hmm. ya. Ambil lah nih, hitamnya ambil juga. Dia udah kasut deh, udah kasut nih. Dia udah kasut kipas belakang. Tapi seorang adik kecil tu, beli apa kan? Eh? Beli yang kecil, tiga kan? Eh? Apa? Macam mana? Macam ni, senang kan? Oh, Kalau kajar lantar, itu, sudah sudah, sudah semua. Tidak terima kasih banyak. Kenapa? Ini bosnya kan? Bos yang ini. Banyak, banyak. Bosnya yang mana? Ibunya bos. Yang ah. berbudu. Coba tengok, ni ada saiz M. Banyak M. Seluar pun ada sekali. Ini baju perempuan lelaki, coba tengok dulu SL ada 2, yang lain tu banyak M Ada 2 besar sikit, yang lain tu kecil Tak tahu sesuai tak Hah. Ini, ini mungkin lidernya, ini ibu yang satu ini ah, je, yang Pakai jilbab ada. ya Maksudnya dia Menaungi tu semuanya ya. 15 orang ah, Ufff Kurang lihat yang jadi imam, ustad. <gaduh> Kenapa ustad rendah hati banget cuy ya? Kalau ustad-ustadnya memang sudah, uh, apa namanya nih, uh, ilmunya tinggi gitu ya soal agama pasti. Agak susah untuk menyuruh uh, ya anak jalanan ini jadi imam gitu ya ini enggak cuy, ini enggak, kurang lihat Jadi Alhamdulillah eh? syukur pada Allah Dia beri kita dalam hidup ini Nikmat yang sangat banyak Tak berhenti nikmat Allah beri dalam hidup kita okay. Bapak, Bapak semua Untuk kita banyak berterima kasih pada Allah Dia sangat sayang kita Kerana kita pergi ingat Allah tu sayang saya Dia tak pernah lupakan saya Dia tengok saya Dia dengar doa saya Dia yang beri kita rezeki Yang tak lupakan kita Untuk banyak syukur pada Allah eh? Bila kita Amalan kita Sebelum kita balik pada Allah Kita kena menjadi hamba Allah yang baik Dan selalu beristighfar minta ampun Bila kita istighfar, Allah ampunkan dosa-dosa kita Dalam hati, sungguh-sungguh Ya Allah -sungguh, aku nak bertawabat pada kau Ya Allah aku nak bertaubat pada kau ya aku, aku nak minta ampun, aku bertaubat pada kau Bila kita macam tu, nanti Allah maafkan kita Allah ampunkan dosa kita Kalau kita kenal Allah, dimanapun kita berada Kita bahagia Satu hari saya kerja kok kuat cari duit Nak tolong mak bapak saya cakap tadi kerja, siang malam kerja, kerja, kerja Hari saya ada duit, mak saya dah terbaring dah Tak boleh bangun Jadi saya fikir duit tu tak boleh tolong mak ayah saya Betul, betul, betul, ha, betul ya Boleh tolong mak ayah saya apa? Yang boleh tolong iman dan amanah Abang ayah, eh? apa orang baik-baik ni? Jangan tinggal solat Haa, jangan tinggal solat Walau di mana-mana kan? Semua bapak orang baik-baik ni Jangan pernah putus asa daripada no. Percaya tu, dia sayang kita Ni mak ayah ada lagi? Ada ibu Ibu ada? bapa tak ada? Hmm. Ayah meninggal bila? Ya eh, udah lama sih, kemarin juga enggak sempat nyekar ya, Rasa salam ada, rasa dosa ada Sempat nyekar Kekuburannya gitu Hampir dua tahun kita sih Oh lebaran ini kemarin juga belum menang Coba kata ya Allah ya, Ampunkan dosa <laughs> Bapak saya, umat saya Hadiahkan mereka Syurga ke dosa Lalu doakan ayah kan, mak doakan Nanti dalam syurga, kita jumpa balik mak ayah kita Saya tu rindu mak saya, betul-betul rindu saya, saya mimpi suara mak saya ni, selandung Tidak hmm. kat ni Saya cari suara mak saya Tapi, saya tak boleh dapat suara ni, rindu Mak saya baik Saya betul-betul rindu mak saya Sebab tu saya buat-buat ni, nombor satu ni, saya kat mak Bagi duit, dia tak boleh bagi dah Cara buat baik pada mak ayah kalau dia dah tak ada Kita doakan dia Dia ya, dah susah lah Abang orang macam ni lebih dekat pada Abang Lebih pada orang yang <tuk> lebih dekat pada Abang Haa, Masya Allah Haa, hmm. Masya Allah Saya ni tempat dia jambut Dia pernah jumpa Pak Cik kerja nelayan tangkap ikan Anak semua tak nak balik sebab bapak dia garang Tapi dia cerita dekat saya atas tersebut bila dia tak dapat dia nangis yang dengar cuma ikan yang dengar cuma laut kan orang semua tak dengar dia menangis ha tu bapak tu ayah punya sayang hmm. jadi sayang bapak itu kan Ini apa Nanti paling senang sekian enggak <laughs> saya merasa mm, bahagia aja ya, bahagia bisa berkumpul kayak begini kayaknya enggak mungkin keulang lagi gitu mohon mau menangkep begini, Just betul diri, betul betul ya, momen yang mungkin nggak bisa terulang kembali gitu ya Just kalau bukan kita, kita sendiri. Kamu udah pernah, belum pernah ketemu orang tuh, bisa mispar dari kelas 2 sd, sampai sekarang, nggak tau mau tau tau yang dingin ga, dingin aja ga. Nggak ngeliat dia sabit ngeliat aja, nggak ngeliat kuburnya aja, saya nggak tahu Padahal saya rindu Saya pengen doang ibu saya dan saya pengen banyak kan Tapi pun saya nggak tahu kubur ibu saya juga Saya nggak tahu Saya cuma berdoa sama Allah Semua dengan sebetulnya saya berdoa sama Allah, Ya Allah Tunjukkanlah, ya, ya. saya ramu Ya Allah Untuk saya, bisa mendoakan ibu saya Benar-benar saya, gak tahu ibu saya dimana Saya cuma berterang, saya ketemu Dan saya lihat umur lagi dimana Memang saya pernah berbuat kesalahan sama bapak saya sampai saya berdoa sama Allah, ya Allah. Ya <SILENCIO> saya pengen semua <putusnya> <SILENCIO> saya aning, Tapi tetap bawa -bawa. saya bisa berdoa pernah berbuat kesalahan sama bapak saya, allah. Alhamdulillah, Ya Allah datang ke Alhamdulillah. Ya Allah, saya aku ya Alhamdulillah, silapkan masalah kesalahan saya. Tak ada apa-apa saya. Saya minta maaf. Kita beri apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan ya. Akhirnya. Ya, saya. yang saya perlukan itu, Tuan. Mudah-mudahlah beri kebaikan. Oke, okay, itulah tadi ya uh, apa ya video yang aduh jujur cuci sebenarnya nggak sanggup lihat dia kayak gini cuy. apalagi membahas masalah orang tua seorang ibu gitu kurang saya sudah cakap kepada kurang cuy ya saya juga sudah kehilangan ibu gitu ya sejak kecil saya tak pernah tengok ibu saya Uh, sampai sekarang pun saya tak pernah melihat kuburan ibu saya di mana. jadi apa yang uh, anak pang tadi ya yang satu itu cakap hampir sama dengan saya cuy, mungkin kehidupan saya dengan dia itu yang berbeda cuy, mungkin lebih berat kehidupan dia ketimbang saya cuy Berat banget cuy yang namanya kehilangan orang tua cuy berat banget. Sumpah. Gak tahu gimana merasakan kasih sayang orang tua yang sebenarnya itu saya kayak gimana ya. <laughs> Aduh. Aduh, saya nggak mau terlalu seperti ini terlalu lama cuy ya. Mohon maaf banget ya, sekali lagi saya cakap ya Saya membuat video ini tuh Mengabulkan permintaan korang dan Saya mau korang Bisa mengambil video ini sebagai pengajaran gitu ya Pengajaran uh, Bahwa bukan Kita harus jadi ustadz ya Kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita gitu ya Orang-orang yang membutuhkan gitu ya Dan sering melihat video-video seperti ini Saya itu kayak apa ya kayak dipanggil gitu ya Ingin ingin melakukan hal yang sama gitu ya Membantu orang lain dan memperkuat iman gitu Dengan mereaksi ceramah-ceramah Ustadz Syamsul Debat Melihat kebaikan dari Ustadz Ebit Leo ini Saya apa ya kayak Terkadang kalau sendiri berpikir Saya hidup di dunia ini tuh untuk apa gitu ya Kok saya nggak salat gitu ya saya terkadang uh, menyadari itu cuy, menyadari itu cuy, ya mungkin karena itu cuy ya, saya, kehidupan saya dengan orang mungkin banyak yang berbeda cuy Saya tak pernah tinggal lama dengan orang tua, saya sering kemana-mana ya jalan juga begitu merantau kemana-mana Dan ya setelah berkeluarga barulah saya stay cukup lama gitu ya, dengan anak, dengan istri cuy Oke Dan mungkin itu aja ya kalau kurang uh, merasa video ini menarik uh, Untuk jadi pengajaran buat teman-teman yang ada di Indonesia Yang ada di Malaysia, di Singapura, Brunei Kalau memang video ini menarik buat korang Korang bisa komentar di bawah ya Pendapat korang juga bisa komentar di bawah Kalau memang uh, banyak yang suka saya mereaksi seperti ini sebagai apa motivasi seperti ini, cuy, saya akan membuat lagi yang part ketiga, cuy. Ya, walaupun saya tahan gitu, saya tahan, saya tak mau tengok gitu. Saya tak mau tengok sebelum kurang yang uh, mengatakan langsung bahwa lanjut yang ke part ketiga, cuy. Saya nggak tahu, ternyata ada part- ketiga, apa part tiganya, cuy. Ya, karena durasi terlalu lama, makanya saya nggak bisa lan apa bisa lanjut, cuy. Ya, durasinya terlalu lama. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya berlebihan atau gimana cuy Saya nggak terlalu banyak melihat ini cuy ya Karena aduh Kalau saya terlalu fokus memperhatikan semua tadi itu Saya nggak saya akan sedih terus gitu ya Saya nggak bisa tahan gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy ya Saatnya saya pamit undur diri Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Share ke sosial media yang kalian punya Kalau video ini bermanfaat Tolong dibagikan gitu ya Dibagikan gitu ya Dan itu aja Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye